Halo semuanya, selamat datang di channel Ananda Bercahura. Dan di video kali ini saya akan memainkan game Car Driving Indonesia. Nah, di kali ini di video kali ini uh, mengabulkan permintaan viewer ya. Offroad menggunakan Toyota Fortuner Legender. Yang terbaru kayaknya ini ya. Toyota fortuner -nya. Oke, jadi langsung saja kita menuju ke tempat ke tempat offroadnya ini kenapa nggak ada mobilnya ya? <laughs> Belum muncul. Oke, apa-apa deh. Oke, ini malam hari dan lumayan rame nih ya yang main ya. Lumayan lah. Oke, seperti biasa kita masuk ke jalan ini. Kanan kiri sawah. Oke, kita langsung saja percobaan pertama apakah bisa mobil ini kita coba oke uh langsung bisa ternyata mantap mantap mantap <laughs> oke okay. nah ini kita coba lagi dari yang sebelah sini dari yang sebelah sini ini lebih sulit soalnya oke okay. kita coba lagi dari yang sebelah sini ini lebih sulit apakah bisa sekali percoba Yoi, bisa ternyata, mantap, mantap, mantap ya memang sudah sesuai sih untuk peruntakannya mobil SUV Toyota Fortuner legenda. oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini hingga akhir dan sampai jumpa di video yang berikutnya